Kembali persahabat ya, pastinya warga Konoha bangga sekali dengan ucapan-ucapan yang sangat luar biasa dari seorang Rizky Bilar. Ini ada di vlognya Papa Bilar, persahabat ya. Saat ditanya, siapa sih penyanyi favorit Kak Bilar? Dengan gercep si persahabat ya, Papa Bilar menjawab, penyanyi favorit Papa Bilar adalah Teh Ocha atau Rosa nih ya. Kenapa sih nggak Bunda Lesti? Papa Bilar menjawab, Bunda Lesti adalah wanita terfavorit dan itu sejajar dengan ibu saya Itu yang disampaikan oleh Papa Bilar Masya Allah, bangga sekali dengan ucapannya Papa Bilar Lesti disejajarkan dengan Ibu Rosmala Dewi Luar biasa, doakan yang terbaik untuk rumah tangga Leslar Semoga langgeng dan selalu bahagia Momon ini pun repost kembali oleh akun sendal putih underscore Billar. Kita simak persahabat di kalimat caption yang dituliskan. Lesti itu sejajar sama ibu. Ini tuh kayak penghargaan tertinggi buat istri apabila suami bisa mengatakan istrinya sejajar dengan ibunya. Masya Allah, luar biasa bikin bangga. Semoga Papa selalu menjadi imam yang baik untuk keluarga kecilnya. Kemudian persahabat, ya Alhamdulillah Hari ini tepat tanggal 26 Adalah hari ulang tahunnya Abang El Mudah-mudahan ya Abang El Selalu menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua Selamat tentunya 5 bulan ya buat Abang Fatih Selalu doakan yang terbaik apa tentunya doa kalian tulis di kolom komentar persahabat ya mudah-mudahan doa-doa baik diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita simak persahabatnya doa baik dari satu fanbase Teddy Ilan Kejora di mengatakan dalam kalimat caption. Masya Allah Tabarakallah selamat tanggal 26 anak bujang Tertiba udah 5 bulan aja ya Fatih ini sehat-sehat ya bang Amin banget ya. banget Semoga doa-doa baiknya dikabulkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Amin Kemudian persahabat Bangun juga akan menginfokan Bahwa hari ini bakal ada acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com Jangan lupa untuk selalu mendukung acara-acara Bunda Lesti Kali ini persahabat ya Tayang di aplikasi video setiap hari Senin dan Kamis Pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore Kita harus selalu mensupport, mendukung acara-acara idola kita Salah satunya acara Poles, itu acara Bunda Les di Kejora. Kemudian para sahabat, kita juga mendapatkan bocoran Soal film Trio yang akan direalisasikan tahun depan Bang Adiskai saat diwawancara bersahabatnya di Raja TV Ini membocorkan proyek terbesar Trio Triogesrek Karena tentunya bakal ada kejutan spesial Antara Haris Adisky dan Papa Rizky Bilar Ini kejutan untuk warga Konoha juga Masya Allah mudah-mudahan bersahabat Apapun yang dilakukan segala urusannya selalu dipermudah Dan selalu diberikan kelancaran Ini dibocorkan langsung oleh Bang Adisky. Perjalanan trio Gesrek akan difilmkan. Ini adalah proyek terbesar nih sahabat ya, yang akan direalisasikan tahun depan. Bismillah, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dimudahkan dan sukses pastinya. Amin. Info ini juga kita dapatkan dari Rossi Anna Leslar 24. Kita simak juga di kalimat caption. Perjalanan trio Gesrek difilmkan. Bismillah, semoga terrealisasikan proyeknya. Amin, Ya Robbal Alamin. Pasti ngeris, seru, lihat perjalanan kalian dari awal. Semoga terwujud ya semuanya. Amin, Ya Robbal Alamin. Masya Allah banget ya. Doakan selalu yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Banyak juga tanggapan komentar yang diberikan persahabat ya. Dari sahabat Leslar, salah satunya dari Dewi. Dewi.Mulyasari242. Sebenarnya, Bang Adi nggak mau cerita, tapi kepancing. Haha, jadi bocor deh, tapi bismillah. Semoga terjadi ya, amin. Doakan selain terbaik ya, untuk idola kesayangan kita, apapun proyeknya, apapun tentunya acaranya, kita selalu mensupport yang terbaik. Apapun itu, kemudian persahabat, vitamin bahagia di pagi hari ini kita dapatkan dari Bang Adi Sky yang baru saja memposting foto bareng Papa Bilar dan Haris Friza sama-sama menggandeng pasangan Masya Allah banget ya, halu kita ternyata jadi nyata nih, Alhamdulillah dua temennya Papa Bilar Haris dan Adi Sky sudah punya pasangan. Masya Allah, mudah-mudahan secepatnya ya bisa halal. Kita doakan yang terbaik dan pastinya kita selalu bangga sekali dengan melihat pertemanan mereka. Masya Allah, kita simak juga di kalimat yang diposting oleh Bang Adi Sky. Trio guysrek beserta pawangnya, katanya tuh Masya Allah, ada juga kalimat lain, selamat pagi dunia, gimana kabarnya hari ini guys, Alhamdulillah baik Dan kita simak juga, lima tahun yang lalu, mimpi anak rantau di warung kopi terwujud dalam satu malam Wow, Masya Allah banget ya, tentunya bangga sekali, kalian harus berkomentar yang positif ya Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan. Kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya di hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangout berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, Bang. Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.